Kabarkan tentang ru. Empat iman kepada Rasul Lima iman kepada hari akhir Enam iman pada kodo dan kodar Hai kawanku ku akan kabarkan tentang rumah harus kita yakini satu iman kepada Allah dua iman kepada malaikat tiga iman kepada Udah siap, Kak. Siap, awis. Intro